Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para kolega saya, mahasiswa hubungan internasional di Visip UNS Surakarta. Di dalam situasi yang cukup menegangkan dan situasi yang tidak menentu, yakni munculnya corona atau COVID-19 ini. Hampir semua kegiatan yang biasanya berjalan normal-normal saja Kali ini harus berupaya setiap orang untuk melakukan satu ya work from home ya. Dan ini merupakan satu komitmen kita bersama Bahwa kita memang harus saling menjaga baik kesehatan maupun juga menjaga keamanan Baik bagi kita sendiri maupun lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks studi mengenai geostrategi dan geopolitik ini, sudah barang tentu dengan ada corona ini merupakan fenomena besar. Beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan, yang juga tersebar di berbagai media sosial ataupun juga media mainstream, Ya, yang paling ekstrim ya, kita tidak membicarakan soal pendekatan realistik ataupun uh, pendekatan humanistik atau idealistik. Ya. Yang justru muncul banyak adalah pendekatan yang bersifat uh, illuminati dan juga berkuan uh, dengan teori-teori konspirasi. Jadi kalau berita-berita yang kita tangkap itu pada dasarnya adalah Uh, Adanya skenario besar ya, dari satu kelompok yang disebut uh, Illuminati itu, ada yang mengatakan bahwa ingin mengurangi penduduk dunia, ya, dengan berbagai cara, ya, peperangan, kemudian juga mungkin virus ini dianggap juga sebagai salah satu cara untuk uh, mengurangi jumlah penduduk yang padat karena. Sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya itu banyak yang berkurang dan kemungkinan tidak mencukupi. Nah dari pendekatan Illuminati ini maka sebagian besar juga menyalahkan pada pihak-pihak yang secara sengaja ya, membangun atau membuat satu uh, virus yang mematikan uh, bagi dunia atau dalam istilahnya adalah perang dunia ketiga dengan cara yang lebih beradab. Sudah barang tentu ini uh, satu hal yang bertentangan dengan kemanusiaan dan berkeadilan. Tapi, kadangkala -kadang kita di dalam pendekatan uh, uh, konspirasi atau Illuminati ini ya, ya, tidak ada moral di situ. Yang penting, uh, tujuan mereka uh, berhasil. Lalu, apakah itu bedanya dengan yang kita kenal dengan terorisme? Ya, kurang lebih itu juga teror ya, mereka ini. Juga disebut juga teroris ya, karena ingin mengacaukan uh, dunia saja. Ya, kemudian, dia mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Kalau kita melihat, uh, Machiavelli, ya, kita secara uh, jelas diperlihatkan bagaimana kekuasaan itu kemudian uh, melakukan segala cara atau mengalakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Di dalam konteks uh, ini, ya, saya justru uh, melihat ada pendekatan yang baru, apa yang kita sebut, yang saya sebut sebagai uh, marxisme religius. Ya. Pendekatan marxisme itu pendekatan ekonomi yang melihat bahwa ada di balik atau di belakang semua ini adalah perbitan wilayah ekonomi. Ya. Nah, kemudian orang juga menghubung-hubungkan antara perang ekonomi antara Jepang dan Cina, antara Cina dan Amerika terutama yang kemudian dua-duanya ini juga perang diskos ya, perang mulut ya, Bahwa uh, virus corona ini disebut Amerika sebagai kung flu. Kung itu, Kung itu satu ya jenis silat dari Cina. Ya. Dan secara terus terang Presiden Trump mengatakan ya ini karena virus dari Cina. Dalam arti bahwa ya, mungkin Cina setelah melakukan serangan dengan virus itu. Dan entah apakah hoax atau tidak ada pengakuan dari pejabat militer di Cina bahwa ada Percobaan-percobaan uh, yang tidak digunakan untuk menyerang, tetapi digunakan untuk bertahan. Ya. Tapi kenyataannya, ada menurut berbagai analisis yang bocor dan sebagainya. Tapi, terlepas dari Perang uh, Dunia Ketiga ini, dan kita melihat dari uh, analisis uh, marxisme religius ini. Selain pendekatan ekonomi yang digunakan dan banyak orang kemudian menuturkan bahwa virus corona ini eh, yang terkena adalah mereka gulungan menengah dan gulungan tinggi dan dari total yang terkena virus di dunia ternyata hampir kelas gulungan menengah. Ya, itu yang saya sebut sebagai analisis makisme sehingga seakan-akan orang gila atau orang yang miskin itu tidak rentan atau ya lebih bertahan dibandingkan dengan orang-orang kaya mungkin ada orang kaya stres orang kaya takut kehilangan harta benda maupun kehilangan nyawa ya tapi itu semuanya saya kira ya Pendekatan, silahkan saja. Saya tidak akan mengomentari, tapi yang jelas bahwa virus ini kan penularan yang disebabkan oleh persentuhan interaksi antara manusia, pembawa virus, dan orang sehat. Di situ, kemudian pendekatan yang paling rasional adalah social distancing. Jadi, ada jarak di antara orang-orang agar supaya. Eh, terhindar dari eh, ketularan atau penularan virus itu sendiri tapi tapi seperti yang saya sebutkan tadi yang banyak dipuji-puji itu karena ada si kaya dan si miskin ini yang dilihat sebagai satu faktor bagaimana eh, virus ini menyerang Tadi sudah saya katakan bahwa itu juga karena mungkin orang miskin mobilitasnya rendah ya, lebih banyak di rumah dibandingkan orang-orang kaya yang mobilitasnya tinggi pergi kemana-mana. Dan juga bisnis melakukan kegiatan tamasa dan lain-lain. ya Nah, di situ dihubungkan juga dengan religius, artinya bahwa ada tentara Tuhan yang menyerang orang-orang yang tidak patuh atau mengingatkan kepada mereka agar supaya kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Yang Maha Pencipta untuk ya mengabdi, mengabdi itu beribadah, amar ma'ruf nai bungkar, mengerjakan sesuatu yang baik yang diajarkan atau yang diwajibkan oleh agama juga, tetapi juga menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, ini begitu sangat berkembang dan saya beberapa kali menerima uh, analisis dari berbagai yang berkembang di media sosial dan dinyatakan apakah uh, ini merupakan betul-betul sebuah skenario. Besar dari para aktor internasional atau bagaimana ya, dalam berbagai pendekatan yang disebutkan tadi, kita tergantung pada mau memilih pendekatan yang mana. Lalu, saya anjurkan apabila Anda percaya bahwa pendekatan agama yang sekarang ini... Tengah dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Kalau Anda menonton video saya terdahulu, saya melihat adalah uh, interpretasi kritis generasi ketiga. Ya, sekarang ini generasi ketiga betul. Sebelum ada virus Corona, saya sudah menyebutkan bahwa nanti suatu saat bahwa orang akan kembali lagi kepada agama sebagai fondasi untuk uh, menjudgment sebuah peristiwa. Nah, sekarang itu terjadi betul. Misalnya saya bukan beramal, tapi bahwa uh, kekuasaan ilahi itu yang dianggap tidak ilmiah kadang-kadang juga uh, disepelekan maka dari itu para ilmuwan mengatakan the god is dead ya. uh, Nietzsche mengatakan begitu agama itu adalah opium, ya, kata Karl Marx dan lain-lain lah uh, yang juga bangsa Indonesia sendiri juga banyak menghindarkan diri dari uh, Agama sebagai fondasi untuk pendidikan, untuk hubungan sosial, kemudian ya, untuk uh, pengembangan uh, politik. Yang saya kira kita punya pancasila itu sila pertama ketuhanan yang maha esa itu menunjukkan bahwa uh, pendekatan bangsa Indonesia ini harus kembali kepada Tuhan yang maha esa juga bagaimanapun. Uh, otak kita bisa membuat artificial intelligence, bisa membuat manusia uh, seperti manusia dari robot. Tetapi toh bagaimana keterbatasan itu sangat jelas bila dibandingkan dengan struktur yang sangat sempurna dari tubuh kita, dari alam raya, yang semuanya ini uh, tidak gampang untuk diabaikan begitu saja. Dalam video saya terdahulu, saya juga menjelaskan mengenai bagaimana bahwa makhluk hidup ini semuanya mempunyai nyawa dan mempunyai moral, mempunyai cara untuk berkomunikasi. Hanya saja kita tidak mempunyai kekuatan atau mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan jakat raya ini. Baik dengan batu, dengan pohon, dengan binatang. Dengan air, dengan angin, dengan matahari. Semuanya dianggap itu benda mati, benda yang tidak mempunyai kecerdasan seperti manusia. Dan hal itu saya kira ada sedikit benarnya juga. Tetapi kalau kita terus-menerus tidak mau mengenal secara lebih baik alam dan kita tundukkan untuk kita jadikan kepuasan diri kita, binatang-binatang. Dimakan dengan cara-cara yang uh, tidak manusiawi, ya, itu pendekatan religius dalam uh, kita melihat strategi uh, internasional ini. Tetapi, ya, kan kalau sudah seperti ini di berbagai negara besar, di Perancis, Israel, ya, uh, Amerika, dan Ya, semuanya dalam keadaan kebingungan apakah cara yang terbaik agar supaya dapat terhindar dari uh, virus corona ini dan dalam kebingungan tersebut maka ya, setiap orang mencari caranya sendiri-sendiri yang jelas bahwa saat ini yang dibiakini adalah social distance kemudian juga membersihkan tubuh uh, dengan desinfektan, kemudian orang seluruh dunia ini desinfektan semua agar supaya virusnya mati. Ya kadang-kadang uh, mereka juga melakukan tindakan-tindakan di luar nalar juga. Karena nalar yang sesungguhnya sudah dituntun uh, berdasarkan pengalaman-pengalaman para nenek moyang kita, terdahulu yang juga diajarkan melalui ajaran agama. Justru kita Tiga, apa yang perlu saya simpulkan dari apa yang saya ceritakan ini adalah, pada dasarnya, bahwa kita memang harus komprehensif uh, ya, dalam menganalisis sebuah masalah. Bio strategi kali ini betul-betul berubah sama sekali, juga termasuk paradigma dan pendekatan yang muncul. Kita tidak bisa dengan ya, semena-mena saja untuk. Uh, memberikan satu judgment terhadap peristiwa besar ini. Tetapi yang jelas bahwa senjata biologi di masa depan merupakan pertimbangan yang sangat rasional apabila mereka sudah kehilangan akal, sudah kehilangan rasionalitas, dan mungkin akan hidup di bulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bahwa Pendekatan-pendekatan yang bersifat uh, humanistik, pendekatan-pendekatan ya. yang kembali kepada fitrah manusia uh, sebagai ciptaan Tuhan, itu saya kira yang terus perlu kita gali, saya dalam-dalamnya agar supaya kita harmoni hidup bersama lingkungan kita, bersama makhluk lain, dan kita juga saling menghargai dan juga saling tolong-menolong di dalam kehidupan. Antar umat seluruh dunia ini, saya rasa begitu apa yang saya sampaikan ini. Uh, Mudah-mudahan memberi satu tambahan dan wawasan yang lain bagi adik-adik di S1 Program Studi Hubungan Internasional FISIP Ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.